Oke, kita lanjutkan tutorial PHP dasar dan di sini saya mau menambahkan artikel dan setelah artikel itu lumayan banyak nanti kita memberikan paging, memberikan halaman fungsi halaman. Jadi nanti kita bisa mengatur per artikel, mungkin per 5 artikel atau 20 artikel terserah Anda. Dan sekarang saya memberikan anggota baru saya klik login dan saya masuk sebagai admin administrator adalah abem dan seperti ini lalu saya tambah anggota baru dan di sini mungkin saya memberikan uh, nama mungkin ke rudi dan 123 lalu email rudi@ email.com dan statusnya anggota. Tambahkan data dan sekarang saya logout. Lalu saya login sebagai Rudi dan 123. Login. Saya sudah sebagai Rudi dan saya mau buat artikel baru. Oke, okay, saya isikan beberapa artikel baru di sini dan saya pause dulu video ini. Oke, okay, saya telah menambahkan beberapa artikel dan jika saya lihat di artikelnya Rudi sudah banyak artikel dan saya logot sekarang. Dan di depan saya sudah mempunyai banyak artikel dan di sini, di pertama saya mau menata ulang dan dan kalau kemarin saya mempunyai daftar artikel di sini, saya mencoba pergi ke daftar artikel. Dan di daftar artikel, saya pergi ke file, save as, dan saya namakan artikel. Home, mungkin semacam itu, dan .php saya simpan dan saya membuka juga indek yang berada di luar di sini saya membuka indek.php dan di sini kemarin kita memberikan ini dan jika tidak ada get maka yang muncul adalah daftar artikel dan sekarang saya ganti artikel home dan di sini saya simpan, lalu di artikel home saya tidak membutuhkan pendeteksi login karena saya ingin semua orang bisa melihat ini, jadi saya hapus di if-nya dan dan sini mungkin halaman daftar artikel terbaru mungkin judulnya semacam ini, dan Oke, okay, di sini harus ada satu penutupan fungsi. Saya tadi terlalu banyak menghapus di bawah. Dan jika sekarang saya simpan, lalu saya pergi ke sini dan reload. Uh, Oke, okay, saya cek di fungsi... Artikel home ada, dan di sini oke. Okay. Di sini saya hilangkan where, karena saya tidak butuh where. Select all from oke. Okay. Di sini saya juga tidak perlu, dan from artikel saya langsung memberikan ini dan order by saya hapus ini lalu order by by tanggal DESC saya mau menampilkan di artikel terbaru yang paling atas dan di sini saya sudah mempunyai semacam ini dan di sini adalah total artikel. Pertama yang perlu dilakukan adalah saya mau membuat tampilan di isi ini hanya beberapa karakter. Di sini saya mau membuat hanya beberapa karakter saja dan saya mau memodifikasi di sini ke di sini. Saya mau memberikan beberapa fungsi. Oke, di sini saya mau memberikan penutupan. Saya tutup echo lalu saya enter. Dan di sini saya juga meng-enter, lalu saya memberikan "ehu" lagi. Dan di sini saya membuat uh, pernyataan dan if, lalu kurung buka, dan di belakang adalah kurung tutup, lalu pembukaan fungsi dan penutupan fungsi. Dan di sini diisi, saya mau mendeteksi. Panjangnya karakter Banyaknya karakter Dan saya memberikan fungsi str line. Semacam itu, kurung buka Lalu, di sini kurung tutup Dan di Disini, saya sudah Memberikan fungsi bahwa Saya akan Menghitung semua karakter Dan disini Saya ti Tidak menampilkan jika itu lebih dari mungkin 100 Dan saya memberikan uh, semacam ini Jika karakter kurang Sama dengan 100 Saya memberikan semacam itu Jika ini kurang dari 100 Maka saya akan memberikan Eho Dan di Eho saya memberikan ini saya copy base dan titik koma jika lebih dari 100 saya memberikan else jika lebih dari 100 dan saya memberikan oke okay, saya berikan spasi biar lebih enak dan di sini saya memberikan variabel baru dan di sini saya memberikan semacam ke variabel is mungkin isi tampilan isi t t isi dan sama dengan saya memberikan fungsi html entity decode semacam ini dan saya memberikan kurung tutup kurang buka kurung tutup dan di sini saya mengcopy ini saya paste di sini oke okay. semacam itu lalu saya memberikan substring dan saya membuat ini lagi dan st isi sama dengan sub STR dan saya memberikan semacam ini, lalu saya memberikan dolar T garis bawah isi dan ada beberapa komponen di sini ada tiga dan di sini adalah awal karakter lalu di sini adalah akhir karakter dan saya mau menambahkan selanjutnya itu ada 12 berarti 100 saya kurangi 12 saya kurangi 16 lah berarti di sini adalah 84 saya memberikan itu dan di sini saya memberikan titik koma lalu saya memberikan dolar lagi ST Isi sama dengan, dan di sini saya memberikan e, tanda semacam ini selanjutnya. Oke, semacam itu, dan di terakhir saya memberikan EHO, EHO, dan dolar ST, isi titik koma, dan sekarang jika saya... Simpan, lalu saya reload di sini. Oke, okay. oke, okay, ada kekurangan yang kedua di sini harus ada titik sebelum sama dengan, dan saya simpan. Oke, okay. dan jika saya reload, saya sudah mempunyai ini, dan mungkin... oke, okay, mungkin titiknya, titiknya sebelum. Selanjutnya, mungkin semacam ini, dan saya memberikan. Uh